Hai mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Hari ini kita mau cari tahu gimana sih cara orang Stockholm uh, berkebun gitu. Terus kita sekalian juga mungkin kita akan panen gimana panen dan berkebun ala warga Stockholm. Oh, no? oh. Tomat. That's a good like beginners to do. So, Oh oke. Okay. Okay. I'll do a couple of finger <laughs> gendit gendit. Ya ampun, ini gimana, ya, boh ma'am di WKP iki Buat dong. Oi, oh, Itu dia. Tempat berkebunnya orang Stockholm. Oh, nge -nge -nge. Oh, udah habis. Jadi kita lagi ada di kebunnya Nyonya besar. Selamat datang di kebunnya Mak Galuh Hai. atau Mak. -e. Ini adalah fashion untuk kekebun Berkebun. ya kan? Wah. Wow. Gini nih orang Stockholm kalau fashion untuk kekebun ya kan. Pas musim semi huh? itu preparation. Tidak di apa tanahnya dibaikin lagi terus pupuk-pupuk tapi kita kayak bibit-bibit gitu ditanam di rumah dulu baru nanti kalau udah cukup panas baru dipindahin ke sini jadi aku pertama kali ngeliat kayak ginian tuh malah aku ngiranya kayak ini kuburan apa ya Ternyata ini adalah kebun. Jadi kalau di Stockholm itu orangnya kan rata-rata tinggal di apartemen. Jadi apartemen itu kan untuk nanam-menanam itu tempatnya terbatas, paling cuma di pot. Makanya mereka rata-rata akan nyewa apa namanya? tanah, tanah gitu di, uh. untuk diolah dan bercocok tanam di sini gitu. Terus nanti kalau uh, musim sila, sila, sila, gugur sila, sila. kita bersihin semuanya jadi kosong lagi oh, kayak gitu oh. cakep banget ini ha, kayak aku Alah. jadi kalau mereka menanam bunga-bunga itu ternyata untuk mengundang kumbang-kumbang berapa lama dari rumah? sekitar 30 menit astaga wow ini benar-benar harus hobi banget ya harus emang niat ya Zucchini. Zucchini. zucchini, zucchini, ground yeah. coal. Oh ya, ini kale nih. Ini adalah pohon kale yang biasanya pengganti daun ubi. wortel wortel wortel ini naga morich Kalau enggak salah, ini yang pedesnya satu juta sofil Uh ini apa? Ini cabai basket, kok warnanya basket of fire nanti jadinya ini apa namanya ada yang merah, ada yang orange, ada yang kuning kayak api gitu ini juga lombok, Ah ini bako lombok jadi dia punyanya lombok-lombokan, ini juga nih lombok rawit ya ampun ya, ini oh salary. ini celery? iya ih selerinya orang sweden ya? iya kok gede-gede? iya -gede? seleri yang gede-gede itu Oh, aku suka seleri apa ini? ehm ini ada gurka gurka? Uh -huh. nih cucumber <tuk> nih, tuk <tuk nih. The wow Tu, ini Tuh, this size. wow oh beautiful wow minum bergin Peron tomat yeah? mm. Ini mm. mm. is... <laughs> eh, langsung dimakan boleh nggak? Terlalu asam Kalau langsung dimakan terlalu asam Oh, <tikur". <tikur> <tikur> oh yeah. bikin saf dulu <tikur> yeah. Yeah. Aku mau <-s2> nyobain oh, juga Ya ya, <tikur> <tikur> <tikur> her face really? gimana? god? bikin kayak apa? sele? dijual nanti? alah ini mikirnya dijual aja cuman kabe-kabe sih dong pano? beda Allah andra horto git bottom. berapa lama Bu? ini punya kebun ini? Ini dua. Ini tahun kedua kalau nggak salah. Tahun kedua berapa bayarnya kalau sebulan? pertahun? oh pertahun kalau nggak salah lima ratus aku lupa lima ratus? ngomongnya det Ja precis, en, en del, en del koloni och koloniföreningar har andra typer av regler, där är det oftast dyrare att köpa in sig då köper man oftast, ja. om det står ett hus på området så köper man i huset liksom och det kostar hundratusen Men mm. sen så får man ju man får ingen vinstökning, man måste ju sälja det för samma som man köpte det för mm. Det finns liksom ingenting så det går prisnivå inte mm. upp Men det är, ändå, det är en större investering mm. Men på, på typ mm. en sån här så finns det ju oftast olika regler Men här är det, du får inte bygga någonting med ett fast tak på Aha. Man kan bygga kanske en pergola men om man kan dra över någon segelduk måste man kunna dra undan den Det får ju ah. inte finnas någonting med bäggar yeah. och dörrar och grejer Och spaljer får inte vara liksom, som staket utan det måste vara för odling och inte för att liksom, spära av eh lite ute rum eller någonting så, här, så. Uh -huh. så Men kan man också ta andra från andra? Mm. <laughs> <laughs> men de är inte här. <laughs> mellan grannar och så här så är det oh, okej okay att man med dem men nej, nej. Men det det är ju det en av de större problemen tyvärr att det går ju hit folk och skämt.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 karena kita sewanya tetap setahun iklan, ya? Iklan, iklan <laughs> uh, Sewanya per tahun ya Oh my God. Sekarang the moment of... The moment of the wow. Wow. Wow. wow nih, anak-anak udah siap nih like little, little, little. Um, One, There four. One, two, three Wow, sewa untuk Nero, sama-sama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 Mm. Eh, det är därför man egentligen ska kufa potatisplantor. Men jag var lite lat. Kufa det är när man man skochar sko sko mm. upp lite jord runt liksom, så, här, så att den kommer upp som en liten jordkulle runt mm. hela plantan för att skydda de ytligaste potatiserna. Mm. Men här? är det stor eller Nej, det de här är, är väl Inte De skulle ja, titta, nog legat mer några veckor till. Ja, äh, ja, men de går ju att äta. Ja, ja. Eh, titta här hur ja. sått now it's time to harvest lombok, lombok. Yeah. lombok. this is spicy uh, not too bad this is the thai super is the uh, the brand called but i think this is like food chili mm. uh, want <coughs> to try mm, not not directly <laughs> not <laughs> without bad one <laughs> <You're good? laughs> Mikael, Mikael, gå bort där och så låter honen byta trän. Who's? It's just like a baby. Den, och den. Åh jo. Det är Nej. Aja. Det är så här man gör. Men tycker du lombok that. också? Ja, ojja. Ojja. Det är gott. Inte för stark. Ja, absolut. Inte för stark, men det uh. ska vara så man svettas lite, absolut. Det är gott. Ja, okej. Det ramlar ner eller? Ja. Så kapott. Fy. Wah oh, itu kecil banget. ini mm -mm. oh. mm. suami. Nomor dua tiga. Tiga. Wow, how big it will be? I don't think it will be much bigger than that. I think this is almost done, probably. I, I really? I've, this never is grown, I've never grown eggplant and I've never, definitely never grown like miniature eggplants. So I have no idea. <laughs> It's just because it, they said it takes a little, it takes very long for it to develop and that's true. Mm -hmm. And also since I know I wouldn't have time to like fertilize them exactly like they want and uh, like, keep them in the perfect conditions, I uh, just, yeah. So everybody says it's faster to grow finger sized. So that's <laughs> a good like beginners eggplant. Dul cabai. Apa nih? Cabe. Men yang ijo-ijo enggak -ijo bisa diambilin ya? Belum. Oh, durung isa. Tapi ya isa juga toh, kalau kan merah bawa ijo. Belum mo ijo. Loh. Uh. Teksi uh. sexy nih Ya, main. ini cabainya cabai gendut-gendut ini. Cewe gendut-gendut Ya ampun, ini ga meh, mbak Ma'am, dia wake up deh, ini oh, Buat sampel dong Oh iya Eh, ini coba lihat lucu banget Ya ampun, <laughs> ini aku Ihh Buat apa-apa itu Renar? Itu adalah... Um... Dia bercabang Ring of Fire Ring Oh, ini Ring of Ring Fire Ring of Fire <laughs> It's Lombok Ring of Fire <laughs> Tuh, tuh, dengerin nyanyi <laughs> Aku gak ini, Aku This girl sama. Iya, fire Tomat iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Vi inte är proffsodlare så att det, de skulle behöva kanske lite mera, lite mera näring eller lite mer vatten och sådär, så, där, så ah. blir det lite ojämnt. Och, och vi ser om någon här borta också. Där, bakom det. Ja, mm, äh, de här är ja. Black cherry. De ska bli Aha, lite... Aha, där. Ja. Den, den här va? Cherry eller tomat? Det är tomat, <laughs> black, det är en körsbärstomat men, men den ska tomat. bli lite svart. Oh, black så. cherry tomat. Ja. Yeah. Iko är coolt. Vad går ni med? Mm. Hmm, turun, seksi turun, para queen <tuk> iya, <loh>. Kayak turun, turun, kayak turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, Nej, nej. men Nej, nej. Här kanske. Aa, den där då tror jag, ja. Ja, den blåstar vi direkt. Den här är ju nära, den kommer ju gå inom några dagar liksom, men så jag tänkte att vi kanske skulle... <tryck> De här är lilla. Uh. De lilla, den lilla. <tryck> den är klar. Men kommer ni varje dag eller? Nej, det gör vi Två inte. Men tre jag... gånger. Oh. <laughs> enak loh, manis loh. Hmm, Cobain. Ya ini nah, ya dicairin to tomato. Iya, dikiris-kiris tuh. Kayak, iya ini apa namanya? Nah, Kayak buah gitu. Mas kami sitan lites cantik. Wah, bagus. Terlalu sayang banget nih kalau netiknya juga. Wow. Aduh. <laughs> Och jag ser det Det är en liten röd sak där nere också Sånt har ni bäddat ägna Den här ska jättemma det, det, det här är ingen körsbärstomat den där sista Det är en normal stor tomat men Ja, titta Den, blir oh. jag inte, den har fått för lite vatten förbollet okay. ja, Du ser här uppe kommer du Det är lite mer normal stora Det oh, är normalt de, de ska bli större men mm. det blir det ska, det ska vara vanliga tomater det här Är yeah. ni Adalah. Maules chili ya. Yeah? Yeah. Kalau kamu di rumah itu maules les Kalau next ya yeah, next time, next time, Oh work next time, next time, Men den wow. är time, next Kolla, next time, Ya time, Nanti time, ya time, next time, next bilang next <laughs> oh. <laughs> Dia er bilang. time, next time, blir lite, next time, next time, Krim max plus kan mycket så blir de lite krongliga och hårda när de är så stora frukterna. Peace. Green peas. Yeah. Green peas. Crispy. Så beneran då det metiknya tuh tuh. Det är inte pedas. Det är ungefär. Nej, mm -hmm. okej. Okay. Men det är som alltså det är som en bird säger så det är ju inte det är inte det är inte, en det är inte en paprika. Jadi ini lombok sing males <laughs> pedas. Mau leh. Mau lombok pedas. Dia agak gitu mau metik lagi basket of fire yeah. supposed to be different colors but they seem to be all red oh. <laughs> they should be bigger but i uh, i had too many plants so mm -hmm. when they started flowering indoors in mm -hmm. january or february mm -hmm. uh, i didn't have time to pick the flowers oh. uh, so you usually pick the flowers the first couple of months oh. because as soon as the the plant starts to develop flowers mm. if you let it if you let the flower stay the plant thinks that it's done growing okay i'm big oh, enough, yeah, so yeah. now because my flowers are maturing mm -hmm. so i don't need to grow anymore okay and if you yeah. want a big plant yeah. you need to like because you are you are, you're giving it artificial Uh, conditions in the beginning you plant it usually in december or january mm. indoors mm. 25 degrees mm -hmm. it's perfect and it starts to sprout and then you put it on grow light so it thinks it's in the middle of the summer it's um. warm it's light mm. and it's sort of, and then so really really soon really early usually you fertilize it also uh. so it has a lot of energy it has a lot of heat it has a lot of sun it thinks so it starts to to grow buds really fast uh, so if you don't pick them oh my god yeah it stops growing and it just <laughs> that's why my chili is not, not, not growing, growing. yeah, yeah. <laughs> because you see yeah, it has a lot of fruit but it's really small so yeah it set a lot of flowers really early and i didn't pick but them but i so think it's, it's supposed to be like that i mean not not a big bush but yeah. no bigger than this yeah, maybe okay. double size uh, yeah i think so ini bisa oh, iya. dimasak bunganya oh iya. pakai ricotta dikasih ricotta cheese di dalamnya terus kalau nggak salah digoreng ibu tugasnya apa di sini mandor saya dapat <laughs> setoran ini. Ini. ini yang ini ini ini gitu oh cuma nunyuk-nunyuk iya, aja ya nunyuk-nunyuk saya cuma iya. nunyuk-nunyuk terus suami oh, iya. kita vertik <tuk> tuh kayak gitu. Oh, jadi <tuk> gitu tugasnya <tuk> untuk mengingatkan jikalau ada sesuatu yang kurang. Atau ada yang aku mau diketik. Aku juga ini. Oh iya, baik. Potong apa namanya? rumput. Biasanya sampai jam berapa, Mak, di sini? Aku. Aku paling aku nggak pernah sampai malam, <tuk> malam sih. Hah? Martin tuh kadang sampai jam 8, sampai jam 9 kan matahari belum turun. Iya, benar. Uh -uh. Ya, airnya bisa diminum. Oh, airnya bisa diminum. Terus kita mau jalan-jalan kemana? Terserah mau kemana. Kita ngelihat sekitaran okay. nya tetangga-tetangga. Yuk, kita ngintipin tanamannya tetangga yuk. Nah itu lo cipluan. Apa ini, <laughs> cipluan. Tahan cipluan, coba. Tuh Tahu gitu kan di ]nya. Jawa namanya cipluan di sini. Enggak tahu aku. Aku tahu tanaman di Jawa, cuman. Aku nggak tahu namanya. Blackberry. Tun, ini kita ngintipin punyanya Ibu Ayu. Ini tapi sama. dia lagi liburan. Uh -uh. Ternyata ada kameranya. Aku juga ada kamera. Ayo, <laughs> mana kameranya kita cari? Soalnya hmm. karena ada. Tuh, bohong. Ada pencuri kan kemarin kertasnya uh, dicabutin. Aduh. Nah, bukan rusak ya. Ternyata ada juga so, yang, yang jahat. Nyabutin doang terus ditinggal gitu aja. Ah, yes. Oh gitu. Uh -huh. Tuh denger ya. Banyak orang jahat kan di Stockholm. Jangan salah. Di sini juga ada kafenya. Mana Terlalu kafenya? Enggak uh, pandemi ya. Ada cafe yang jualan kayak vika gitu. Eh nanti ada uh, akhir Agustus ada kayak pasarnya gitu. Di sini. Jadi hasil hasil ini dijual oh. nanti harganya murah-murah. Kok? Cool. Uh, terus sekarang ada yang udah dibuat saus atau dibuat kue kayak gitu? Oh, dia udah diolah, diolah gitu ya? Jadi maknanya pasar gitu, hmm. bagus banget. Oh, ini dia. Setiap hari Minggu doang ya. untuk kafenya. Hmm? Ya, terlalu di dia terlalu semangat. Dia terlalu hey. semangat loh. Kayaknya jatuh terus. Hey! halo, hey, nih nih nih, Tuder. Halo, halo. Wow, spring, spring. Ya ampun udah udah cepet. Nih, nih, itu apa Tuder? Ini Tuh bunga bunganya ya ampun cantik banget. Bunga matahari ya itu? nah ini iya nih bunga matahari kegelapan tuh. ini mataharinya mati lampu nih kayaknya gerhana tuh siapa bilang di Stockholm itu orangnya sombong-sombong ini juga saling menyapa kok jadinya ya tergantung orangnya aja lilas nih gelap Anas, Anas, So, terima kasih. terima kasih sudah membiarkan saya mengeksplorasi kebunnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hedo Heydo, kilar, obler. Oh, <laughs>